Baiklah, sahabat Leslor, dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini. Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan kabar-kabar spesial membahagiakan ya dari idola kita. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, pastinya kita disuguhkan vitamin bahagia nih. Semalam, Bunda Les kasih kejutan dan Papa Bilar. Ini mereka lagi foto stud, kibasnya luar biasa banget ya, kayak priwet aja. Ini tentunya Masya Allah, semoga Leslar selalu bahagia rumah tangganya langgeng dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan pastinya ya, Warga Konoha menunggu banget ya hasil dari photoshoot Bunda Lesti dan Papa Bilar Dan langsung diunggah oleh mereka berdua di Wah, wow, Pastinya warga Konoha selalu standby Menunggu postingan terbaru dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Berikutnya bersama kita lihat setelah photoshoot Papa Bilar langsung main sepak bola Jadwal rutinan hari Senin malam Selasa sambil kajian persahabat ya bersama tim dari Kak Teoku Wisnu ini sih luar biasa banget persahabat ya dan ada yang bikin ngakak nih ya waktu Bapak Bilar memberikan pertanyaan yang lagi viral Bapak Bilar ini pertanyaan persahabat ya gimana nih pendapat Ustadz ketika ada hajatan di kampung-kampung persahabat ya dan itu meminta atau menyuruh Pak Ustadz untuk tidak menurunkan hujan kepada Yang Maha Kuasa, dan ini sontak bikin ngakak semua orang bersahabat. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan Papa Bilar nantinya selalu sehat dan selalu konsisten bersahabat ya, untuk tentunya bergabung dalam komunitas ini. Kita semakin bangga, semoga selalu bahagia dan selalu sehat, dan selalu menjadi orang baik. Kasihnya, momen ini pun direpost kembali oleh akun Family Anak 23 Selar. Bayang sekali tanggapan komentar, banyak juga uh, yang respon diberikan oleh para sahabat, yakni dari akun Instagram. Sari-Zalva-Azam74 mengatakan, Papa Leslar ngasih pertanyaan yang lagi viral, katanya tuh, aduh, Masya Allah banget ya, cari aman nih, <laughs> Kita doakan saja persahabatnya, ya mudah-mudahan semakin banyak doa dukungan support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabat perhatikan ini ada momen spesial tim Leslar juga ada di situ persahabat ya ada Bang Boril ada. Bagas juga ada Kak Uya Mungzi yang ikut bersama Papa Bilar Bersama tim Gajian Masya Allah banget ya Ini postingan diunggah oleh Kak Kartika Putri Dan kita lihat salpok dengan kalimat yang dituliskan Masahabat oleh Kak Kartika Putri Nama Bunda Lesti diteng Lesti kejorak kemana? Kok absen? Kata Kartika Putri ya Wow, tuh ditanya ya Kok Bunda Lesti gak ikut menemani Papa Bilar semalam Main sepak bola tuh ya Absen Dan ternyata persahabat jawabannya ini langsung dari Bunda Lesti loh Ada sebuah jawaban Bunda Lesti meripos kembali unggahan dari Kartika Putri 7 jam yang lalu persahabat dia Dan kita lihat jawaban dari Bunda Lesti jaga rumah dulu kak wkwk WK. wow tuh ya udah dijawab ya kenapa absen ternyata mudah lestik jaga rumah dulu masya banget ya kita doakan mudah-mudahan sehat selalu untuk keluarga saya dan semoga apapun yang dilakukan diberikan kelancaran kemudahan dan kesuksesan amin dan selanjutnya kita lihat ada sebuah info penting yang untuk buat ini dari al dua ada info mengenai voting ini info semalam Sebelum voting ditutup, persahabatnya Untuk Indonesia 20,4 M Untuk Hongkong, 40 M Sementara L2W, Vendom Leslar Ini unggul di Indonesia, persahabat ya. Dengan perolehan Poin voting 20,4 M Kita lihat nih Ada sebuah kalimat yang dituliskan Oleh L2W.id Perolehan sementara ASEAN Battle Family on Jukes di Indonesia sementara L2W Family memimpin dengan perolehan 20,4 juta suara. Di peringkat kedua ada EXO-L dengan perolehan 9,8 juta suara. Sedangkan di ASEAN L2W Family tertinggal 20 juta suara dari fandom Ginger Candy, Sultan yang sebenarnya. Bagaimanapun kita sudah berjuang dengan sekuat tenaga semuanya. Dua hari tidak voting karena fokus di award lainnya Tetapi sejauh ini apapun yang bisa dilakukan Akan selalu diperjuangkan Tuh sahabat ya Jangan lupa Jangan lengah Fandom Kpop mau ngejar kita Nanti akan ada arahan boom vote Siap-siap tuh sahabat ya Ini info semalam Yang diinfokan langsung oleh L2W Mengenai voting fandom Leslar Dan Alhamdulillah sahabat ya di Indonesia Phantom Leslar L2W Family ini unggul Dengan perolehan poin 20,4 juta suara Untuk di Asia, emang tertinggal jauh banget ya dari Hong Kong Tertinggal jauh sekitar 20 jutaan Hong Kong mendapatkan suara 40 juta Tetapi kita semakin bangga Karena kekompakan dari Leslar memang luar biasa Semoga selalu sehat Selalu bahagia dan selalu kompak, dan solid mendukung yang terbaik buat karya-karya Lesti dan Rizky Villar. Dan berikutnya, press event kita mampir ke unggahan dari Lestari Entertainment. Semalam juga, ini mengunggah sebuah postingan foto momen Bunda Lesti, BBL, lagi digendong oleh Teh Oce. Wow, masya Allah, ya. di Fadang Dut dan di Fopfop lagi ngobrol Masya Allah kita semakin bahagia sekali karena Ocha selalu tulus mensupport yang terbaik nih buat idola kesayangan kita Bunda Lasti dan Papa Pilar dan kita masih menunggu kejutan lain di pagi hari ini jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat berikutnya ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar. Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.